Yuk, kita mulai kelas praktikumnya. Doa akan dibuka oleh Samuel. Silahkan, Samuel. Oke. Siang semuanya, mari kita buka kelas di dalam doa. Saya akan bingung Rizyani, lain boleh mengikuti. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan dari pagi tadi, enggak siang ini Tuhan. Terima juga Tuhan kalau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang Tuhan, kami ingin belajar web dasar kiranya kau berkati kami kosong naik kami pikiran bagi kami agar kami dapat belajar dengan baik berkatilah juga Tuhan si yang akan mengajar pada hari ini semoga engkau mencurahkan berkat padanya semoga ia dapat mengajar kita dengan baik semua dan berkat juga Tuhan para mahasiswa semoga mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan semoga ilmu ini dapat berguna bagi dia di masa depannya terima kasih Tuhan dalam pengantar Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih, Samuel. Baik, teman-teman, hari ini kita pertemuan yang kedua untuk praktikum. Sudah semangat semuanya ya. Saya mengingatkan, nanti akan diberikan instruksi juga oleh asisten dosen, Pak Samuel. Saya mengingatkan, teman-teman, jangan sampai lupa presensi ya di morning. Itu akan ada di paling atas, teman-teman. Terus, assignment hari ini yang teks tidak ada. Tapi ada soal praktikum di morning. Nanti setelah instruksi dari Kusamael saya akan buka soalnya di morning ya. Ya, silakan Samuel. Dibuka dulu aja sih enggak apa sih? Oh, oke. Okay. Biar Baik. Mereka juga lihat soalnya. Hai. Sip. Sudah Bisa terlihat teman-teman di bawah ya? Di topik 2, kemudian soal praktikum. Nah, teman-teman sudah bisa lihat. Apakah tampil, teman-teman? Sudah -teman? muncul, Jadi mungkin di sini aku akan apa jelasin soal ini gimana. Ini mungkin aturannya main yang bakal kita sepakati semua, teman-teman. Kayak ini akan kita taati dari kelas ini sampai seterusnya sampai selesai pertama nama dan nrp di setiap file yang dibuat ini dibentuk komen aja ini di setiap file ya jadi kalau misalnya kalian bikin satu file ya kalau kalian mau nulis satu di file itu kalau kalian bikin 10 file ya kalian bikin 10 nrp nama di dalam file ingat ya teman-teman di dalam filenya terus habis itu yang kedua pengumpulan GitHub ini, aduh, ini namanya. Pengumpulan kitab ini wajib ada teman-teman dan tidak boleh terlambat. Kalau kalian terlambat mengumpulin, nggak uh, bakal dapat, enggak uh, bakal dapat nilai, maksudnya. Di kami tidak akan menerima input setelah jam yang ditentukan seperti itu. Ini wajib ada dan wajib tepat waktu. Anda boleh bertanya pada rekan, namun tidak boleh menyanyi jawaban dan apapun, dalam bentuk apapun ini harus di-highlight ya. Menyalin jawab tidak boleh menyalin jawaban dalam bentuk apapun. Kalian nanti bakal di-grouping lagi, bakal dimasukin ke breakout room lagi. Nah, kalian bakal dimasukin ke breakout room lagi. Di sana kalian boleh bebas diskusi teman-teman. Kalian boleh tanya, eh ini gimana sih caranya, misalnya ini ya. Eh ini gimana sih caranya nanti biar ini tambah kecil. Kalian tanya gitu boleh tapi nggak boleh nyari jawaban nyari jawaban itu jadi itu kayak copy paste aja itu itu nggak boleh karena kodingan setiap orang beda beda kalau nanti kalian di, di suatu saat kodingan kalian beda sama biasanya kan nanti yang sering waret aku aku nanti bakalan tahu gitu loh oh ini kodingannya beda karena kodingan dan struktur setiap orang tuh beda beda teman teman jadi dibikin sendiri ya kalian boleh bertanya tapi juga boleh copy, copy paste. Selanjutnya, setiap nomor dibuat satu folder. Penamaan folder sesuai dengan penamaan nomor. Oke, ini mungkin agak membingungkan kalau misalnya di di sini, aku bakal kasih contoh aja ya. Kalian bakalan bikin folder apa bikin jawaban kali di sini misalnya gitu ya. Nah, nanti di sini tuh kan ada beberapa soal nih. Ada soal satu, kalau dalam praktikum ini ya, kan ada soal satu, soal dua. Nah nanti yang pertama wajib kalian bikin adalah nama folder dulu. Misalnya ini soal satu, ini soal 2. Nah di dalam soal satu ini, nanti kalian juga harus urut nih teman-teman. Kalau misalnya kalian hanya membuat HTML-nya saja, kalian buat file dalam bentuk index.html Ini ya. Ini di setiap soal yang di setiap folder yang ada. Jadi sekali lagi pertama-tama kalian bikin folder soalnya dulu, soal 1, soal 2. Dibikin kayak gini aja juga enggak masalah, kayak soal 1, soal 2 ini. Di dalamnya ada file index.html. Nah, kalian mountingnya nanti di mana? Di dalam folder ini, di dalam index.html ini. Untuk sementara, kalian tulis saja index.html. Nanti besok-besok kalau ada JavaScript script dan css akan saya jelaskan setelahnya. Tapi yang jelas, kalian harus index.html ya. Kalau enggak mungkin nanti akan ada pengurangan poin. Seperti itu dulu buat aturan lain kita. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi berlaku ini ya, teman -teman? untuk terusnya ya Pak, kalau semua. Iya, ya, ini berlaku mulai sekarang sampai kelas kita berakhir. Nah, sekarang harusnya sudah bisa muncul. Oh iya. Nanti di bawahnya itu kan ada link kumpulan ke GitHub. Itu diklik aja, teman-teman. Nanti kalian masukin GitHub-nya di sana. Itu dibuka sampai jam berapa sih? Kalau di GitHub-nya dibuka sampai selesai praktikum 14.30, Sambut. Nah, sampai hmm. 14.30 ya? Ya. Nah, saya lengkapin link GitHub-nya. Display. Plastiknya untuk kelas GitHub. baik sudah yang... sip ya teman-teman soal praktikum yang merah ini saya hapus saja karena dia nggak bisa nggak bisa file jadi ada soal praktikum kalau diklik dalamnya isinya folder eh, teks sama soal praktikum teman-teman apakah ada Ada, Ci. Baik. Kalau sudah ada, tadi kita belum dokumentasi, boleh dinyalakan dulu kameranya ya. Supaya kita dokumentasi. Kemudian nanti teman-teman akan ke breakout room. Di situ saya sudah set waktu breakout roomnya satu jam. Teman-teman boleh bolak-balik ke main room ya, silahkan. Begitu ya kalau sama yang. 3, 2, Lagi ini proses cakup, yang topik ya. Ya. ya, terus di bagian bawah yang soal praktikum ya. ada link, oh ini ya. betul, diklik aja, ah ini tolik accept dulu, accept ini the ya. assignment dulu. Kebedah deh sih. Ini aja, nih aja yang. yang ini, betul. ini. Udah, udah, betul. Nah lah, itu, itu benar. Yang ini. udah, udah itu benar. Yang itu biru, benar. Yang, biru. <laughs> yang biru, yang upload. Ini. Ya, betul. Oh, di sini ya. Silahkan, tinggal di drag and drop. Coba, Torik. Di soal satu, folder soal satu, folder soal 2, dalam tiap folder soalnya index.html. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Ya. Di sini ya, Kak. Ya, udah gini commit change oh, izin bertanya mm -hmm. kalau yang soal dua itu kan ada fotonya berarti fotonya dimasukin ke folder juga ya bisa nggak apa kalau nggak nanti jadi hilang nah, ininya ya mm -hmm. okay. Okay. Nah. sudah selesai tarik yang message komitnya diisi aja baru commit change ini ya. Udah ya? Iya. Sip, udah cakep. Coba dilihat punya torik dulu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lain apa tadi di sini ada yang pakai P terus di sini ada yang pakai rectangle, is okay, nggak masalah. cuma tapi aku kasih opsi paling gampangnya kayak gini doang. gitu sih teman-teman. jadi ngoding teman -teman. itu jangan bikin susah kalian, tapi gimana caranya biar bikin. cepet aja. karena kalau ini di, di, dilihat nih, ini kan sebenarnya cuma garis doang ya. garis doang kan bisa aja pakai hr doang, hr garis terus ya itu petualan itu doang sih. jadi aku Mantap kan. cepet ini harusnya. Terus nomor dua apakah ada yang susah nomor dua kesusahan ada, di mana ya? Kalau nggak ada apa gampang nih nomor dua? Biar aku juga bisa evaluasi soal kalian besok besok terus apa gampang tapi selalu gampang-gampang nih dari Oke nggak masalah. Oke, aku anggap aja nomor 2 ya. Terus juga diingetin lagi upload ke GitHub jangan sampai telat. Uh, mungkin nanti bakal ada beberapa yang aku komenin. Ya bakal ada beberapa yang komenin, mungkin kalau ada yang salah kayak penamaan macam-macam buat pertama kedua itu oke okay, tapi buat seterusnya tolong diperhatikan ya. Itu doang. Thank you all. Oke, okay, teman-teman kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Rabu teori. Teman-teman, eh -teman, kita memang PJJ seperti ini, apalagi kalian matikan kamera seperti ini, kan saya juga nggak tahu keadaan teman-teman gimana. Tapi minta tolong, ini kan kita masih awal-awal ya, materinya masih nggak begitu sulit. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tolong jangan sungkan untuk kontak. Kita ada di jam teori, ada di jam praktikum. Manfaatkan jadwal kuliahnya untuk kita ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan teman-teman ternyata sudah Uh, tahu tentang itu, kayak kemarin pas teori Kan jadinya cepet banget untuk Teman-teman share, oh udah tahu tag ini Tag ini, seperti itu Kalau di praktikum memang lebih langsung ke soal Gak ada penjelasan, tapi kalau ada Sesuatu yang di, perlu dijelaskan Akan dijelaskan juga gitu Jadi jangan sampai tidak bertanya ya Teman-teman, jadi tolong jangan sampai Tidak bertanya, kalau Samuel sangat senang Untuk ditanya, saya juga sangat senang untuk ditanya Akan siap menjawab ya Seperti itu aja, baiklah kita kelasnya akan tutup. Uh, uh, bentar sih. Ya. Uh, saya ada kendala untuk upload. Nih dalam, ah. dalam satu file kan ya, cik? Di upload dalam folder-folder di dalam satu assignment. Ya, ini gak bisa oh, Saya tunjukin, saya tunjukin yang sudah ngupload ya. Nah, tadi, Torik. Nah, oh, so hasilnya okay. seperti ini, teman-teman. Ini punya Torik tadi. Bentar ya. Harusnya seperti ini ya. Jadi di dalamnya ada soal satu. TML, kemudian ada soal 2, TML. Kalau Rafael mau share screen, boleh. Teman-teman yang memang sudah okay. selesai, boleh leave meetingnya. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih teman-teman. Tapi kalau yang masih perlu, sangat boleh masih ada di room ini. Silahkan. Terima kasih.